Selamat malam, Selamat, selamat, selamat malam Besok <tuk> <tuk> siang ya, besok siang ya <tuk> Iya, besok siang, saya udah lati-lati Besok siang oh, iya. Besok juga ada sore, ada malam <tuk> Enggak, itu enggak hmm, Tadi hujannya di tempat saya Dan hujan mengingatkan saya akan suatu hal indah yang dulu pernah saya dan dia lakukan bersama main hujan-hujanan. Iya, hujan. Oke ya. Ini kan sebagian sudah mada yang kenal. Dua nama saya Zain Ahmad. Bukan Zain ataupun Zain Malik. Yang jelas saya lebih ganteng, lebih ganteng dari Jonathan. Kenapa sih saya berkenalan? Karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Karena saya pengen sayang sama ini itu. Eee. Bapak yang pakai baju putih. Begitu <tuk> <tuk> <tuk> oh, ya. <tuk> uh, uh, itu begitu uh, ya. Kalau di kita sendiri. Nah uh, kan. Saya uh, apa dia. tadi? Oh iya. Putih dong ada ya. cewek o, tanda. mau tanda. kita kenal sama saya kan. Tanda. Mas. Nah, ya, siapa? Saya. Tanda. Oh, perkenalan. Nama saya Zain. Zain Ahmad. What? Zain? Kampang. Lu narkoba ya? <laughs> <laughs> oh, iya. Saya ini juga seorang mahasiswa broadcast. Dan tidak jauh-jauh namanya dari dunia berita. Entah kenapa, polisi itu selalu melempar namanya bom eh gas air mata setiap ada perusahaan misalnya ada perusahaan yang. oh maju dulu terus polisi wah kita serang nih. Dua. yang keluar mantan sama pacar baru wah. dan hmm, ya seperti pada seperti pada kampus eh seperti kampus pada umumnya eh namanya kampus itu ada ayam kampus wah itu masih ada yang namanya kampus dan juga di sana itu montok-montok wah bikin saya nafsu untuk ternak ayam ayam kampus penontasi ya dan apa tadi kan, Bukan. blank? ah kamu, ada pembuktinya? satu lagi, dede kacamata lah kacamata, ya di sini ada kacamata ya, ya hatir, Papa, apa, bang Dedik, orang berkacamata itu tak kenapa sering dibilang anak yang pintar ya, ya waktu itu lagi ujian, teman saya malah nyontekin saya uh, Z, nomor satu apa? A nomor dua, B Z, kok lu pintar sih? iya dong, karena gue selalu baca bismillah A, B, C, D, bismillah B, oke sekian dari saya